U.S.D. Swiss franc bullish, waspadai sedang berada di area kritis. Harga U.S.D. Swiss franc kembali melakukan fase tertahan dan bias harian pergerakan U.S.D. Swiss franc terlihat berada dalam kondisi bullish.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 Sebaliknya waspadai jika harga USD Swiss Franc terus bergerak ke bawah dan menembus level 0.91942 maka ada potensi harga akan berbalik arah dengan bergerak bearish ke bawah menuju level berikutnya pada kisaran 0.91661. Sekian analisa forex untuk tanggal 3 Maret tahun 2022. Untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda, silakan hubungi 081212